melihat wajahmu dibaratkan nampak mendung namun tak hujan di memang tersenyum namun yang kulihat seperti banyak tekananmu wow. Bimbang namun tak tumbang, kau lampiaskan dengan menari, menari nari, Imbangi diri, menari nari, mengimbangi diri. Oh, oh, oh. gadis cantik anak seni, Imbangi kebimbangan. Senik. Jangan biarkan mata cantikmu jadi sembab karena menangis. Tanpa perasaan sedih pun, kau selalu curahkan perasaanmu dengan melukis bersama cat kuas dan kanvas. Di situ kau gambarkan perasaanmu. Di situ kau gambarkan perasaanmu. imbangi kebimbangan hati dengan menari oh gadis cantik anak seni jangan biarkan mata cantikmu jadi sembab karena menangis menari nari imbangi diri Cantik, anak seni.